Hello dan Assalamualaikum bersama saya, Safwan Kembali semua dalam Safriak, Agent Ali Episod berapa dah? Sembilan Okay, episod lepas Aku pening Alright Dan harap-harap jawapannya akan dapat dekat episod ni lah Takpe huap rasa, jom Dana Untuk kecederaan kamu Okay. Seorang lagi yang masih belum melaporkan diri. Oh. Quatro. Dulu dia merupakan jurutekno mata Profesor Akram. So organisasi Uno ni semua bekas-bekas. Quatro. Mata bukan esok yang penting bagi projek Uno. Saya akan setaki kamu untuk pastikan tugas ini selesai. Kita akan bertolak selepas puluh minit. Eh. Uh, dia orang ku tak paham. Aku nak minta maaf. Tu je. Aku. Iris ni Ali tak aku boleh kontrol. Jangan cakap lagi. Apa masalah kau sebenarnya? Bukan aku, Iris yang. Ah, kau masa betul. Sudah nak, nak cakap je ni kan. Bodoh. Aku memang tak boleh. Ah, jomlah. So dia kena redeem, tapi macam mana? Ali, kau nak pergi mana? Oi, tak kena. Uh. Eh, bukan tadi dah. tadi dah block ke scope dia huh? ha. Hmm. ha boleh tahan itu sebabnya penting kamu berkomunikasi oh. kan saya dah pesan semasa dalam kelas nantikan arahan ataupun lapor pada pasukan S saya yang ni aku okeylah kan macam cikgu macam dia tiro. marah kan eh mata tak sepatutnya bertindak seorang diri betul sebab dia berdasarkan empat teras tu kan Orde awak nak jumpa tu apa? Quattro. Kami akan menunggu di sini. Baik tak payah ikut. Ini kan kerja kamu. Selesaikan tugas ini atau kamu akan diselesaikan. Ini dia. Riswan, apa yang kamu ke sini? Profesor, kenapa aku tak cakap apa apa tadi? Lain kali. Profesor, apa dia agam? kau menang. Sedia? Ya. Alright, dodgeball. Terofilo sikit kali sini. Kita tengok. Pada kali boleh bergeja server? Ah, oh, itu dia Ali Syah mudah. Baling sama-sama. Try lari tolonglah, tolong Ali. Terilah sekali. Ya, yeah. oh, Tak kena. Bukan tak kena. Betul. Bukankah bola hmm? tu Oh huh? my god Apa tu? Kenapa kau balik sengit? Dah tukar yang suruh balik Pasti takde kerja sama Dah berapa episode dah guys? Ah, 20 episode bolehlah. Jadi saya ni macam Tuan punya pelajar rahsialah kira hmm, Boleh lah Walaupun ha. Bukan yang pertama Bukan yang pertama? Apa pun yang kamu fikir Kamu tetap kena belajar semangat berpasukan Tak Dan sabar nak tunggu Ali apa? dapat kerjasama dengan teammate berapa. dia kan. The best gila. Dia sebab general yang arahkan. Dan sesaat pun dia tak lupakan arahan. Sudah mengenali mata sejak dari kecil. Nah ini kita Dan tahulah guys. Kan? Ah. Sekarang jauh mencaka wuyu. Kamu patut belajar mencontohi dia. Padinya memang well trained apa semua eh kan. Alisha. Boleh kata ni perfect Baik. lah. Bagus. Uh, eh, eh. Bagi kita orang jelah benda ni. Benda-benda benda macam ni lah yang menyebabkan aku macam tak apa-apa suka Kalau sangat tau. Tengok dengan ahli-ahli lain ni eh. Oh. Yalah aku tahu lah. Apa Ali ni, Alisha akan cover lah for sure. Aku tahu apa kamu semua rasa. Aku pun fikir benda yang sama sebelum ni. Hmm. Tahu lah Ali ni tak perform apa belajar, semua kan. Ali pernah membantu mempertahankan mata dan selamatkan ramai orang. Ya yeah, betul. Kita patut sama-sama bantu dia Rasanya dah boleh target. stop kot Cepat ah. pandai rendah pada dia Si Alisha sebab tu Favorite si character aku Kau ingat sebab kau anak general Kita orang semua kena dengar Perkata macam ni Kita bertanda semula dalam arena semalam Kalau kami menang Kamu semua jangan kacau dia lagi Ooh. Kalau kita orang yang menang Kami berdua Akan keluar dari academy oh. Kau Alicia buat taruhan apa ni gila kau okay. <laughs> apa Pergi dapatkan intel macam mana ni lah lawan lawan dengan apa sniper pakai Chris. Ia of course range gak tapi medium range lah eh? lawan dengan long range. Oh dia distract. Right. Ah nice Ali dekat cangkuk macam tu lah Ali. Come on. Right disable -kan balik Ode ni paling bom, spam bom juga. Ali, huh? lilik kaki dia. Tapi tak boleh tarik. Lilik aje. Ah, lilik dekat dekat Alicia. ambil Ali. Oh yeah, nice one. Mm, mm. Lah wow. kan? Come on Alamak, stop pula. Kenapa? Tuduh. Oh kena marah sebab Tuduh. tu Diorang buat aku secara haram hmm. Yelah kau power Kau pun boleh tahan juga Woo! Aku tak tahu kenapa aku <laughs> Let's go the sheep hassle Duduk-duduk Mata macam mana sekarang Saya bukan dengan mata <coughs> Ini Oh berdarah Kau pun kena keracuran Azurium Macam mana kau boleh kena Itu tak penting Rizwan keracunan ni eh Pahan Sebab 4, Hapuskan ejen tu Healing tu ke Mereka dah tahu kau kat mana Bertenang, Profesor Alah, aku tak syok macam ni Dia kena aku keracunan Azurite Azurium Kalau Profesor ikut saya, kita boleh Aku takkan ikut Dah cukup teruk aku kena hidup macam ni Maafkan saya, Profesor Rizwan pun ikut je lah cakap kan <SILENCIO> yeah. Jangan silap langkah Rizwan Jangan percayakan Ono Jangan lah full ni weh Aku still hope we Rizwan back again Okay then dia kata dia tahu Aduh Ya yeah, sebab Rizwan ni dia macam blind sangat kan. Eh. Dia je ni eh. Dia lah mentor dia. Dia respect kan. Eh. Walaupun pening sikit lah. Eh. Dia pening sikit dia punya. Apa. Cerita dia ni kan. Eh. So memang dah confirm dah. Yang sekarang memang Rizwan. Sorry aku slow sikit. Okay memang dah confirm dah. Rizwan dekat pihak yang salah. Okay. Tapi dia macam aware lagi. Dia macam. Ada hesitation lah macam aku cakap kan. Eh. Dia macam rasa. 50-50 lagi. Eh. Tapi dia follow juga kan. Eh. Dan. Hopefully dapat hilah Dia punya. Apa. Azurite poison tu kan, eh. Dia kena racun tu harap-harap boleh sembuh lah. Kalau tidak. Ya aku malak cakap lah. Okay. So itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang enjoy dengan aku punya reaction. Macam biasa korang like. Jangan butuh subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan. Bye bye.